Halo guys, what's up? By the way, how are you today guys? Tau gak sih, bikin video kayak gini tuh susah-susah gampang gitu loh Sometimes, when I check the video ya, yeah, sometimes my circumstance here is uh, uh, rame So, if you watch this video, please don't forget to subscribe, like, and share So, our matchup today is about question word If the last meeting, we talk about uh, simple present The patterns are from verbal sentence And we continue to nominal sentence Now we continue That is about question word uh, Maaf nih ya, ada backsound yang tak jelas Seperti itu kayak. ya udah buat video setiap episodenya adalah kadang udah siap-siap nih, ada aja nih Semakin banyak So, uh, you, hirakan mm, semuanya And we only focus What I expect to you all, oke? Okay? Nah, question word adalah pertanyaan Beberapa pertanyaan atau kata-kata pertanyaan yang sering diajukan dalam bahasa Inggris Biasanya teman-teman menyebutnya dengan 5W1H Nah, 5W1H itu susunannya apa sih? Intinya 5W1H adalah banyak-nya ada 5, sedangkan hanya ada 1 Nah, dari 5 W itu Kalian bisa masukkan kira-kira Kata pertanyaan yang depannya W itu apa aja Nah, sedangkan H Itu cuma satu sih, how Yang pertama adalah who Who berarti menanyakan siapa Untuk asking subject Nah, who menanyakan siapa Untuk menanyakan subject Yang subjectnya adalah Person Oke, okay, who Sedangkan, whom um, artinya juga sama siapa Tapi asking for object Untuk menanyakan object Especially person Jadi kalau who sama whom Itu pertanyaan dimana jawabannya itu Untuk person, untuk orang Kalau who dia menanyakan subject Berupa person sedangkan whom Dia menanyakan object person Oke okay? and the next is what What adalah apa Apa ini bisa digunakan Untuk subject atau object but remember Yang bukan person ya jadi uh, another person Or something like that So when asking subject or object You can use what? Nah, kemudian adalah where Where adalah asking for place When you ask uh, about the place For example, where are you? You use where Nah, kalau untuk menanyakan time kapan Kamu bisa menggunakan when In other side, you will see whose. Who's adalah untuk menanyakan kepemilikan milik siapa pensil ini Jadi question wordnya, kalian menggunakan whose. Sedangkan which ini untuk menanyakan yang mana For making sure, untuk membuat keyakinan Pensil yang mana sih yang kamu maksud, kayak gitu Orang yang mana sih yang kamu maksud, malah kita menggunakan which And the next is how How adalah uh, bagaimana uh, Sorry ya ternyata Miss uh, mistik ya salah nih ternyata question word only eight kinds of question words jadi ternyata question word hanya ada 8 tadi Miss Adinda nulisnya ada how double jadi kehitung jadi 9 oke okay, jadi seperti itu ya guys ya so Miss Adinda want to make sure before we close our meeting today so the question word actually there are eight question words The first is who for asking subject for person And the second is whom for asking object person And the third is what for asking subject or object non-person And next is where for asking place And next when for asking time And who's milik siapa and which yang mana and the last is how so that's all guys for me if you want many mistakes please forgive me thank you so much and after this video we continue to how to use question word who when asking subject in the present time so let's check it out